Wup, oh, kita lihat di sini satu ini, weh weh weh, sudah weh, weh. Sudah weh. Ya, jobo, gak boleh boleh weh, wow. bisa ngebut, menghindar tembakan dari kanan, namun ternyata bambu Teng -teng. masih -teng. punya Teng -teng. angle Teng -teng. untuk mendapatkan pemain ah, ya. terakhir dari DRS dan DRS pun menjadi tim pertama yang hilang di game irangle oh, kali masih ini, zona semangat berjuang lagi menuju, guys ya zona ya untuk BTR zona, sedikit lagi untuk gede tapi gede harus berjuang dulu karena, karena ya, dia pos, harus berbantang sama STE guys kecuali di area wah RC nabrak GD, GD kah ini RC enggak RC belok ke kiri masuk ke dalam zona ya, GD versus STE guys tapi berita, satar dengan menggunakan mobil udah mulai berita, masuk ke dalam ya, zona jauh untuk jauh BTR sangat paling tengah guys ya BTR ya guys ya kesempatan untuk Bigetron untuk mencapai puncak yuk jaga defensif Bigetron dengan baik yo GD ayo ratakan ST dan masuk ke zona amin risiko untuk meledak tapi mereka Amin. Sendiri dengan rotasi mereka bangun saat ini. Oh, at, kompon, die, di Lobi lo. Ma, ma, ma, ma, lo, lo. lo. nih nih bos. tuh ni lo, nice. Ma, lo. Nice. Nah, nice, nice. Abi, nice. Nice. Nice. Abi, abi menang Abi menang Mantap dapat satu kill, santuy. Abi nih bos, abi nih bos. UI boy dapat satu, nice. Abi, abi battle, abi battle guys. Menghadapi seorang yang percaya sama, percaya sama Bigetron, percaya sama Abi adik gue itu akan kembali serangan you hybrid negara bangunannya belum menembak gitu tapi reji nice, granatnya sendiri blunder ya? ah, lo mamam tuh ya allo udah tuh abis lu main mau cocok tuh granat mental cok magnet ke lawannya sendiri ah lo mamam cok nice banget ada dua kill ah satu lagi ra ra ra ra ra pin dan ambil-ambil punya orang lain pin kau ke mana cok cari orang sendiri kau ah ke mana sih Ya, Battleground ini ah ramai nah, kayak gitu musuh gitu ngambil orang kau sandwich compound banget dari berbagai Eh majuin kawan, majuin kawan. Dan Halo dan masih membuka Duel lo di dalam mobil hati-hati, duel lo di dalam Duelo mobil you Langsung boy. Eh, keluar Itu selamatin. Aduh lo kan lo ngan anjing. Tampakan longan menjadi berhasil lo ada tabrakan lain Longan, ini, Longan. Bagian topon ini sih. Ya, ini rumah high priority banget. Ini adalah eh. rumah yang enak banget di center zone, punya Wah. vision yang cukup luas juga, jika jika juga yang tentu menjadi inceran tim-tim lain juga. Longan Kalo -kalo si adu, mungkin dua member mereka yang masih aktif Tadi terlalu pede, Cok. Agak-agak pede dikit tadi. Tapi apa-apa, apa-apa. bisa tadi BTR udah benar, Cok, tapi gara-gara Infinity itulah berhasil bisa ngambil tempat lain apa itu cok? Pop, sudah nice. lobi masih terdengar oh, tembakan gede. dari seorang zuksi harusnya oh, bakal memberikan informasi pemain pemain bahwa di bagian lantai kalau nggak ada inferno sudah rata guys Astaga lawan yang menunggu di bagian lantai duanya dan zuksi pemain pemain bakal diselamatkan masih bertahan dan wow gede di arah lain kalau ketemu di gang, pesin iya, ban ya. Ketemu ya. ini lemarit, copet pentil ban ya. Bersembur juga tapi Masukin, cakep, dua, tiga, eh, hey, cancelulu. Gak ada Gak ada bolongannya oh, Udah tahu, udah nah, tahu, udah tahu. Satu, dua, tiga Meleduk balon nah, hijau Ber si Harusnya iya, Tapi kalau kita perhatikan jadi, dari arah elimination field Jadi tereliminasi um, Jadi, ter jadi kan? mulai tumbang satu persatu anggota mereka Tadi ada star Ini dikulangkan ke arah lobby Seperti dua pemain bikin run yang lainnya Masih bertahan untuk mempertahankan placement terbaik Bagi red Alliance kali ini Bahkan Rico pun rata Forever's mendapatkan sebuah through the smoke Untuk memulangkan Rico ke arah lobby Ya, dari very Kembali menemukan koin tambahan lagi Tapi dengan Gede terlihat juga Bo, bawah, tampaknya Gede sudah dipulangkan ke arah lobby bater, masih dua pemain tapi oh, nice. nice Abi, Abi juksi kembali menambah S kain udah kain ini Ayo bisa, yau, kalem aja, jangan buru-buru Kuasain rumah dulu. Satu di rumah, satu di luar, udah bener, udah bener banget yo, nice banget yo, kalem. Yes, gue setuju nih dua Tacibana nih bukan kaleng buan gue kenal mereka dari zaman main. Rule of Rose, cok, dari zaman Rose ini gue kenal mereka sebuah tapi dua buah ini bukan sembarang Arway. kembar, nah, ini, kembar ke ini guys ya bisa sebuah confirm dengan menggunakan granat kali ini um, nikmah dari ya bakal ditabrak. dua pemain, oh. pemain kayaknya berhasil satu pemain dari reject gede Duel gede udah, okay. lah, udah, udah, udah, Astaga Astaga Astaga udah, co udah, udah, Komitnya berempat Langsung anjing udah, udah, kalau pasin area rumahnya Shit. juga area lower grand karena tahu bahwa rumahnya Shit. terlalu high priority Shit. untuk dilepaskan untuk dibiarkan tuh dijaga Uut, lo no kagak bisa nyari komplek lain apa guys Astaga! Bukan pergerakan yang terlalu banyak. Bukan dwg pemain -pemain dari rc porival ste btr ke bagian dalam dan dwg masih bertahan auri, sejauh ini. Sementara bikin gua rasa mereka kehilangan pakai Asia hidayah sendiri. Modaaja dan secret Alik, dari bagian oh, darah, alik, sudah alik, oh, alik. Tembakan udah, co. Yolah, tembakan Itu tembakan turun dari tim ini udah cok yolo ayo udah tembak udah satu begitu siapa nembak siapa itu cok sedikit memberikan tekanan ke itu kan fox itu pores tadi pores enggak cok Suara rata dari main show wah. berikutnya last Man dari Secret, berhasil wah, menyelamatkan alik, Cok. Untuk Secret. rame tapi banget lu pada mau ngapain sih nih pada sih ngumpul di rumah tuh tuh mamam tuh menuju ke arah kita gak ada tempat lain apa lu pada ngapain sih lu ngumpul tempat lu dalam area rumah roti rumah banyak nih tiga spread spray down juga dari seorang uh. orang -kaw di diengkau kawan-kawan menuju ke arah lawan-lawan kita face ngx masih bertahan di area poaching kita oh misser 5 tertumbangkan dan trade knock dengan seorang freak aduh. dari tony k melontarkan dari sekarang kita gebetron dulu guys ya yeah, fokus yeah, ini, kita karena terus ini yang dua masih gebetron aja ini guys ya nanti, nanti duanya dua orang bakal masuk secara bersamaan kita doakan nanti habis ini please aduh mang enggak lihat tadi pick up seperti apa yang dilakukan oleh dua pemain secret tapi reject sudah selesai mereka ditulangkan ke lobby dengan enggak ada enggak ada kit enggak ada tapi lihat di camp bawa dia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 tangan dari zona tapi kali okay. ini Oh, Ayo tukit Ah, nice banget. kiri dikit, nah, kiri nah, dikit, nah, dikit. Dan suksi. Lagi okay, dan lagi karena nice, nah, suksi nah selalu nice, punya nice. angle nice. Tim yang mengamankan area open field. Tapi lihat kalen, sekarang. Kalen. Ah, meledak uh, depan ya, gaya, muka kira, kira kan. langsung, lupa langsung lupa kaka, lupa. diganti. Ngapain itu langsung situ. Menjatuhkan dia dan kalian dari tadi itu ngapain lah ke pos itu, Bang, Bang. Ah, broken check seorang diri. 10 Gila, men itu Itu tembak itu depan itu. Granat depan komo, di sudah yeah. benar-benar dari granat depan nah, mobil ini, banget. Entai. Dan Luxi kali ini ber bermain di bagian mana? Eh, woi, woi, woi, woi, woi, kenok-kenok diri sendiri. Gua udah bilang, Lu jangan macem-macem kalau gua ngel -ngel ke situ Bom musuh Mereka bisa balik lagi. Kawan -kawan bisa Bingung loh, laman. kenapa lo bisa kayak gitu? Lo oh nggak tahu karena kan. Indonesia, Indonesia ini bisa membunuh tanpa menyentuh. Cukup. Dan dari BTR terus menambah poin. tambahan. tujuh. Top Betul sekali. Tujuh tim tersisa juga untuk sementara ini. Terlalu overpick dari bagian yang berhasil dimanfaatkan. Staci banan kata -kata nih bos. Mendapatkan seorang exodus yang di 2, tapi si Ternyata yang lain berarti bulan -bulan. Berarti sendiri, yang menjadi last man untuk Alien saat Astaga. ini yang sudah ada di bagian yo, yo. yang Bisa, beri coklat. Okay, dan Luxi bakal diri dapat point dari timnya. ah lihat, ah ah dan tampaknya dari pika lupa, menemukan seorang freak nah kakep kakep terus terus pokoknya untuk bertahan. terus oh, lu mamam tuh lu lo ambil ya kan kembaran gua gua kirim lu ke lobi dapetin satu alien plus naik kata peringkat juga sementara waktu ini dimana infinity SZ STE dan juga BTR menjadi tiga tim dengan solo player yang bertahan ya luksy gua rasa dia udah harus sabar sih harus bener-bener disiplin dalam memberikan wop stek lima sekalian untuk red alien buat teman-teman jangan lupa untuk kasih stek in the fight Gas halo, halo, dan juga terus terus terus terus terus terus. Oh, terus terus terus terus terus terus. Oh, terus terus terus terus terus. Oh, terus terus terus terus terus. Oh, terus terus terus terus. Oh, terus terus terus terus. Oh, point. terus terus terus. Oh, terus terus terus terus. Oh, terus terus terus terus. Oh, terus terus terus terus. Oh, terus terus terus terus. Oh, Oh, terus terus Oh, terus terus terus terus. Oh, terus udah nice banget ya sih udah nice man, man, banget man, ya guys okay, ya udah GG ya nggak udah GG guys udah GG ya kalau udah hashtag 5 TV tuh udah GG guys GG BTR ya nice marah, try untuk GD nggak apa-apa gue yakin habis ini GD bisa tampil lebih baik ya guys ya doain juga kita indo adalah BTR dan GD guys ya nggak ada salah satu dua-duanya guys amin Oke okay, Nikma harus ke lobby, nggak mau tahu. Ya okay. guys, raup, raup, gua raup mukar lo ya, gua raup mukar lo. Raup. Ya betul. Poinnya mereka kumpulkan banyak banget untuk di ringel kali ini. Sepertarai Nikma bakal bergerak secara. Gua tajibana emang bang. Kuda dapat membagi dalam dari zonanya kembali lagi melakukan puluh tiga poin BTR oke mantap karena belusan di kesada bergerak kali ini Wah, untuk memepet dan munculnya Nantai circle kece. yang kedua tidak berani naik ke sebuah unik mah boleh chicken please angle-nya betul-betul kebuka tadi bahkan semua tim begitu tertimpa ah, aduh ngapa lah berantem dulu ini coy ini dari arah pemain-pemain forrival -pemain dari tower ya ini pro gaming Wah, enak banget si raup kalau duluan bahkan menang dan sekarang dari the forrivals dengan dua player tersisa pelan-pelan karena depan pelan-pelan dia mencari lokasi lawan-lawan, sanoknya -lawan sempat tua. Sanok, ya. sanok, rumah yang sih sulit. pake berkecindung ya. Araub ketahuan kau, Raub ya, ketembak kau, Raub, Raub, Raub karena dikit one by one player berjatuhan. One by one, Ali juga kalo tau. ah, ah, kan kena Raub muka kau, Raub. Lord Iman Pertama, kita lihat sama-sama sama di, di sini. Di ada trade knock antara For Rivals dan juga tim Nikmat di sana Lord Iman kita lihat sama-sama. Action ada di depan seorang AP bila pertembakan dari AP masih bersabar sangat disiplin yang lagi-lagi oh, lagi kita lihat dong. Flo. Untuk di hari yang kedua super weekend yang kedua, AP masih benar-benar bersabar dan akhirnya bakal oh. ditembak pertukaran seorang Action namun hitungannya lepas. Anan. Tidak benar-benar connect Ah Lord kedengaran nih Lord kedengaran nih Lord kedengaran nih membasmi sebelah oh, kanan tembak-udik ah, dari seorang striker dan mendapatkan sebuah counter elimination, tapi belum ada action. Eh, Lortan takutnya Epi nira itu playering wan incer tadi. Lortiman lawannya itu masih ada satu playering hidup bisa melakukan counter action. Lortiman ar terdekat di depan seorang Epi. One on one, lortiman dapat aset armor, dapat healing juga untuk seorang action kembali imbang nih battlefieldnya. Indra yeah, prediksi yeah, Lortiman saat keren. ini berada di balik sebuah supply atau air drop wow, ini. Lortiman kelihatan, ini sebuah kelihatan. Sebuah kelihatan sebuah keli kalau oh, di belakang sana ada satu pemain dari stalwart yang tersisa. Wah, yang jalur nol tinggal dulu, kita kan kanar tembakan dari luar. Terus di crash kali ini, baru bagian pemain-pemain dari tim teman-teman masuk. Wow, What? sebuah groza yang dipakai berhasil menemukan satu pemain dari Wow, Wow. Asian. Asian, satu lang satu satu satu, lang, satu guys. Flow. Wah, satu, satu satu satu guys. Tanam, auto, Wah kena action. Wah wow, panas. Camera roll yeah. action dan wow. Wow. Dia wow. kali ini. Lord dan versus pemburu Tampaknya dari NCX dari Farival. One on one Lord memeliminasi di kantongi. Dapatkah dia mensecure? bagi timnya kali ini. Atau ini menjadi pertama dari Farival tidak dari tim NGX berhasil mengantongi winner-winner skill 8 6 poin ini. kali ini. sekali ini